Nah sekarang kita lagi di jalan okay. Indo Maret guys belanja dulu eh telah menemukan uh, seonggok anak-anak rias Hai uh, ngapain Bu hari ini dengan susu belanja dulu ya. bayar dulu guys jadi sambil di jalan kita makan dulu ya kan berhubung kita agak lumayan jauh di kita sekarang ada satu di daerah Serpong jadi kita sedikit rempong makan dulu di mobil. Wih dapat di gini kalau baru sampai kita langsung beres-beres. Ini kalau ruangannya segini sedang. Nanti kan akan banyak orang ya. Ada yang di makeup-in. ini kita keluar keluarin golin dulu, Allahu akbar. kita siapin dulu. <tuh> Assalamualaikum. <tuh> Hari ini kita... Terang banget Yusuf terang ke gitu Hari ini kita bikin vlog lagi Karena kita nggak rajin bikin yang lain <laughs> Ada temanya gak? ada sih Rastik gitu Hari ini bersama uh, Sunny, Sunny Devi, Devi, dan Eka Meti, Meti. Meti. <laughs> Ya uh, Ya udah, gitu aja <laughs> Udah gitu aja guys Kita lagi di apa? Kita lagi di Serpong Tangerang, Ini dia pengantinnya. Ini pengantinya. Namanya siapa, Kak? Erma. Kak Erma. Terima kasih Kak sudah diizinkan <laughs> untuk membuat video yang enggak jelas. Kita ada di daerah Serpong. Tangrang. <laughs> ini Ngapain aja namanya? Kakak tau ini dari mana? Itu tahu ini dari Instagram. Oh, dari Instagram, Instagram. ya. Oke. Okay. Kalau kita mau mulai proses make sambil mau di hand. Kita mulai ya. Tadi udah dipakein apa, moisturizer. Terus Sekarang karena kita gak cukur alis, jadi kita pake lem dulu. Alisnya kita lem dulu. Ini mau bikin henna Ini syari. Kalau ke rumah syari biasanya di dibawah, bawahnya empat oh, kerudung. Ini buat dalamannya, kerudung karet terus ada kerudung kasar ini cerutu mana tila tila apa tila ya tila ini cerutu terus ini buat sayang belakang cerutunya berapa tadi cerutunya tidak itu buat CRI ya terus ini buat sayang belakang ya Bye. Halo, Ini adalah tutorial tentang Sambil make up Pertama kita pakai ini, ini karet Di Myrta Wedding boleh request aksesoris ya Aksesorisnya nanti lihatnya di saya geram action tahu ini ini tuh padahal ini bagian sini merah banget kan nih. ini kalau tangan Garungnya kayak gini biasa Banyak banget nanya, padahal udah dijelasin loh di video-video sebelum sebelumnya Nah ini tuh makanya kita ambil, kita lipat dulu kita ini. the voice? Was the fire burning me? All the noise bajunya lihat dari jauh dulu tuh bajunya ya yang suka mau lihat baju merem tuh bajunya ada enaknya tadi di makeup sekalian di henna satu ya, nutup dada ya belakangnya coba lihat belakangnya nutup enggak Nah, karena ini sedikit cari, kita bilangnya sedikit cari. <laughs> Soalnya enggak nyampein urat perut. Untuk udah aja. Boleh kayak gini juga. Boleh Sampai perut juga boleh, pakai chadar boleh, enggak pakai bulu mata boleh ya. Astagfirullahalazim. <laughs> <laughs> Aku yang memimpin akan mati. Cantik banget. Kok ngapain di situ? Mau foto, Guys. Yaudah. Mau difoto dulu dia. Baju ituan mana, Neng? Pagar Ayu. Ah, pagar Ayu. Ini pagar Ayu ya. Eh pagar Ayu. Keluarganya Maksudnya ya, rumpur ya rumpur tadi di ya. <gif> Tadi <tari> Ya di Cahaya. Oh, Tidak apa, apa, di gimana, Kak? Sini. sini. Dia Depo, udah, ya ini pagar ya? Ayu. Ini perias. gue kayak orang marah Ini adalah tutorial cara makan yang si kuning kalau pertama-tama kita pakai tempe Kedepis tempe Terus kita ambil sejumput Jumput nasi kuning tapi berasa sekarung ya ini. Terus kita ituin kelapa-kelapanya. Ini makbangnya makbang. Ih, enggak. Kita makan ya? Enak tahu apa melo? Depo, depo coba. pakai kelapa deh kadang-kadang kan -kadang, kadang suka dikasih lemper like rainbow <laughs> kalau lemper biasanya pakai ekam makan epot, makan epot kalau lemper pakai ini ini juga bisa pakai ini, buka-buka enak-enak, banget pake... banget pakai pakai apa itu namanya? lembut laut hmm. Endes guys Lebih enak lagi yang pedes? Endes Itu ada yang pedes nih Kaya nasi kuning atau lemper atau nasi biasa boleh Kurang, dia, dia udah ada bumbunya nah, hmm, Ini ya gak aneh kan? Ini ya peruk hmm, makeup-nya Sudah selesai dulu ya guys Makan <gat> mie <makes> lembut Hahaha oh, Bridesmaidnya Allah. Pegang depannya aja. Dan ini ada yang namanya sidotahik. Ini anda mau baca atau mau ditanda aja terserah. Ayo, pas aja Ya, ya pengantin mintanya di tahap ini Karena di saat-saat, di saat-saat bagus Dan tadi di saat-saat Di saat-saat, di saat bagus Pengantin dua besar apa? ngantuk, Pak Itu dong, depo Kalau misalnya Merewet oh, tuh Harus Harus pagiin Tuh, capuin Hmm. Masih berantakan karena masih ada yang di make up guys. Ibu mertua belum di make up. Ini make up pagar ayo dan keluarga kalau ngekap pengantin yang itu tuh. Nah makanya kita suka minta meja dua tuh. Kayak gitu. Eh salah. Nih meja aja satu dua yang kayak gini kan tuh banyak kan yang dibawa makanya kita minta meja dua yang kayak gini bukan yang kayak lekar gitu yang mbak <laughs> kayak gini ya mejanya ya semuanya guys kalau bisa ruang make tuh ada ini nih ventilasi nggak apa-apa di sini di ruang tamu kayak gini di di ruang tamu tuh ada gantungan kalau nggak kayak gini paku <laughs> kayak Nah tadi apa tuh? Pertama pertama yang disiapin itu ruang makeup, ruang makeup terpisah, kayak gini nih. Jadi nggak digabung sama apa apa. Tuh lagi disapu sama dia. Berlaku khusus ruang makeup aja, karena kan nanti kita masih ada gunting video kedua ketiga ya kan, kalau di rumah. Nah terus eh, kalau bisa ya dekat kamar mandi ya, karena kan kita mau ke kamar kecil mau wudhu, mau sholat segala macem. Terus udah gitu. Oh jar banyak orang lalu lalu karena agak mengganggu. tapi kalau misalnya di kamar boleh sih, cuma kalau di kamar harus ada ventilasi kayak gitu. kalau enggak pengap banget walaupun pakai kipas, kecuali AC ya. kalau AC apa-apa eh, ada ventilasi, tapi kalau gak AC pakai kipas angin mendingan di ruang tamu kayak gini, sama -sama cuma sama aja. kalau pakai kipas angin kan anginnya muter tuh kalau misalkan nggak ada ventilasi jadi gerak gerah juga. Mm -hmm. Cuman angin-angin puter-puter gitu doang Tapi hawanya tetap panas Iya betul Jadi Karena ruangan yang dingin Eh ruangan yang pengap tuh ngaruh banget tau Make-upnya tuh keringetan terus Jadinya susah ngeset gitu Terus susah kering gitu loh Jadi demi kebaikan bukan ya untuk kita enak-enakan mau Apa? Mau dingin gitu Tapi untuk kebaikan Cuma makeupnya buat, juga iya, soalnya, soalnya aku pernah ngereasin dia tuh Jadinya kayak panu-panu gitu karena dia sambil di makeup sambil keluar keringet terus jadi mau nggak mau kan uh, foundationnya kan mentah lagi mentah lagi. Oh soalnya pernah ini. ada yang pernah ada yang gini ya, aku kan cuma punya kipas satu, hmm. masa aku harus beli? Ya minjem aja gitu, karena ini kan untuk, oh, untuk, untuk kamu guys, untuk kamu sayangku. <laughs> karena kalau misalnya uh, keringetan make keringetan tuh ya ampun susah banget ya Kayak kaya kamu aja kalau keringetan terus pakai bedak nantinya gitu kan Garis-garis gitu, kayak anak kecil loh, anak kecil Semahal ya, apapun ya produknya, mandi, produknya Produk semahal apapun Produknya di belum kering ya kan, oh. jadi bentang Wow, ada kupu-kupu so, oh, Boleh, Bob? Ada kupu-kupu Hehehe <laughs> <laughs> ini tempelan kali ya? Agak lah Eh Hidup. beneran, tempelan <laughs> eh, eh, jangan di Guys. Dia mau pergi-pergi, oh, dia ngemes kali Oh, berarti ini udaranya masih seger tau? Kalau masih ada kupu-kupu, oh, iya. iya. Tidak banyak polusi udara. Ini kamu tuh mama. Kamu tuh mama. Dia kan dari ulat dulu. Oh. Mau. gatel-gatel. loh. <laughs> Baru lihat kupu-kupu ya orang Betawi. <laughs> iya amazing. Ah, foto-foto, foto-foto. Sekarang jam 14. Eh, sekarang jam 11.47 Berarti uh, sebentar lagi waktunya pengantin ganti baju Terus kita tuh suka pesen gojek ini Minuman, nggak penting Pokoknya kita suka pengen jajan gitu Ini kita sambil nunggu pengantin ganti baju yang... Jadi, ini sambil nunggu pengantin ganti baju yang 42 Kita tuh lagi pesen gojek Lagi nungguin nih, katanya udah sampe <murna> Para papa, para papa, tentara, ye, dudung, dudung, dudung, dudung, dudung, tak dudung, dudung, tak dudung, tak dudung, tak dudung, tak dudung, tak dudung, tak dudung, tak dudung, kita sudah sekarang kita jajan apa tak dudung, kita mau minum dulu guys kita kebiasaan jajan punya gue yang mana nih aku pilih yang rasa Uh, apa ya tadi? Pokoknya yang ada es krimnya tuh, yang di kopi janji jiwa tuh Kan yang ada es krimnya tuh, yang alpukas sama satu lagi yang kopinya Biasa update status dulu ya kan? Status diupdate Dia oh. <laughs> <Nih>. hmm. <laughs> ya, habis ngambil uduk, karena habis ini kita mau tajam konten, masa, masa konten. Kan? Iya, belum datang foto dulu guys foto kos kaki dia kayaknya forget to browsing <laughs> and everywhere every situation situation oke okay. yang lain beres-beres dia ngalis oh, I've been... sudah dihapus pas selesai dihapus ternyata ternyata dia lagi dapet tahu-tahu dapet ini orangnya. ini orangnya ini orang ini tiba-tiba dapet tadi kita mulai makeup jam setengah satu sekarang setengah dua karena berdua makeupnya ini makeup keluarga dulunya cuma satu layer ini lagi proses foto sekarang Kakak. Ya. Oh, banyak -banyak. Ya, sama, Amin. Sama, Amin. Ya, sama. sama ya, nih, sama, sama kita. nih. Ya Foto ya. ya. ya. ya. ya. eh. dulu dong. <laughs> That's the